Halo, Assalamualaikum teman-teman Kakak mau mencari harta karun ini Kita akan mencarinya di mana ya teman-teman Wadidaw Apa itu ya teman-teman Wow berwarna biru ya teman-teman Oke Kakak sudah punya wadahnya Kita sekarang mau memasukkannya ya teman-teman Wadidaw Apa ini ya teman-teman Wah wow, sepertinya ini jajanan ya teman-teman Oke kita masukkan ya teman-teman. Kita mau mencucinya ya teman-teman. Kita harus mencari air bersih ini. Tapi kita perlu mengambilnya dulu ya teman-teman. Oke, wow banyak sekali ya teman-teman. Ada harta karun apa ini ya teman-teman? Wah ada yang bulat, ada yang panjang ya teman-teman bentuknya ya. Wah, wow, wow, wow. Oke, kita simpan. Wah, wow, ini sepertinya mainan ini ya, teman-teman. Oke, sudah selesai ya, teman-teman. Bantu Kakak mencarinya ya, teman-teman. Kita mencari air bersih ya, teman-teman. Oke, let's go. Iya ya, teman-teman, airnya ya, teman-teman. Oke, kita simpan di sini ya. Kita perlu mengambil wadah ya, teman-teman untuk tempatnya nanti, ya teman-teman. Ini dia, teman-teman, wadahnya ya. Oke, nanti kita masukkan di sini ya, teman-teman ya. Kita ambil satu persatu dulu ya teman-teman ya Wah ini mainannya dan jajanan Kita ambil satu persatu dulu ya teman-teman ya Wah kotor ini ya teman-teman ya Kita dapat harta karun apa sih teman-teman ya Oke Kita cuci Jidaw Ini ternyata permen karet Karakter Putri Duyung Hai Hai Hai, Hai. Aku aku. Oke, kita simpan ya teman-teman. Kita ambil apa lagi ya teman-teman? Wow. Sekarang ini ya, Kakak ya. Apa ini ya teman-teman ya? Wow, ini ternyata permen lollipop. Ada gambar badutnya. Oke, kita simpan ya teman-teman setelah kalian makan permen jangan lupa sikat gigi ya teman-teman kita cuci ini ya teman-teman ini apa ya wow ini kotor sekali ya teman-teman oh tapi sepertinya aku tahu ini apa oh ini ternyata mainan kasir kasiran timbang dulu ya oke okay. wah wow, ada angkanya ya teman-teman ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Wah, kalian cerdas Oke, kita simpan Lanjut ya, teman-teman Kita ambil yang mana dulu, teman-teman Ini ternyata permen, teman-teman Ini permen Yupi Bentuknya bintang oke kita simpan ya teman-teman ambil yang mana lagi ya teman-teman oh ini ya teman-teman motor -teman. ya kita cuci dulu ya teman-teman wah ini ternyata jajanan ya teman-teman ini jajanan rumput laut karakter pororo oke kita ambil ya teman-teman ini apa ya teman-teman wah Wah, lepas ya, teman-teman. Ada empat teman-teman. Wah, ternyata ini mainan kue tar. Oke, kita simpan ya, teman-teman. Dan lagi, kita lanjut ya, teman-teman. Ini apa ya? Ya, ini mainan ya teman-teman oh ini ternyata mainan tas lol oh yes purple oke kita simpan ya teman-teman lagi ya oh, ini besar teman teman-teman <gainan> oh ini ternyata jajanan teman-teman ini jajanan marshmallow karakter burger. Oke kita simpan. Apa lagi nih teman-teman ya. Wah ini besar juga ya teman-teman. Ini jajanan. Bak teman-teman. Ini apa? Oh ternyata ini marshmallow karakter es krim. Oke, kita ambil lagi. Ini apa, teman-teman? Ya, ya, oh, ini ternyata mainan princess. <tuk> Oke, kita simpan ya, teman-teman. Lanjut, oh, ini apa, teman-teman? nah -teman? oh, ternyata ini permen jeli. gambar pandanya Oke lanjut teman-teman Oh ini ternyata mainan eh kulon teman-teman seru ya Oke kita simpan lanjut teman-teman Ini ternyata jajanan Ciki. Ada gambar anak ayamnya. <tuk> <tuk> Oke, kita simpan. Apalagi teman-teman, sepertinya ini permen. Teman-teman, tebak ya, ini permen apa? Oh, ternyata ini permen Yupi Baby Beast. Bentuknya beruang unik, ya, teman-teman oke lanjut ya teman-teman ini apa ini ya jumbun bisa nih ah, apa nih oh ternyata ini jajanan keripik kentang oke kita ambil ya teman-teman kita -teman. takarun apa lagi teman-teman ini mainnya teman-teman Ah ini ternyata mainan potongan pizza teman-teman. Oke. Okay. Wah, ini ketinggalan teman-teman. Ini apa sih? Oh, ternyata ini minuman cola. Yes! Hampir selesai ya, teman-teman. Ini apa ini, teman-teman? Wah, ini ternyata permen yupi, teman-teman. Yupi hot dog. kita simpan lagi nih teman-teman ya ini sepertinya mainan teman-teman coba tebak ini mainan apa wadidaw betul ini mainan kuda poni you're gaining on it Itami. Oke, teman-teman, Kakak sudah selesai ya. Makasih kalian sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, share dan aktifin tanda loncengnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.